Halo guys berjumpa lagi kembali di channel aku Lesleku Oke gimana kabar kalian semoga kalian dalam kondisi sehat selalu kondisi happy dan kondisi berenergi ya guys Nah guys di video kali ini saya akan membahas kembali sebuah crypto game aplikasi penghasil cuan tapi kita tidak bermainkan game nya tapi kita akan mereview ataupun mengobrol sedikit terkait crypto game game-game yang bisa menghasilkan cuan yang beredar di playstore Oke okay guys, sebelum buat kalian yang baru bergabung di channel ini Kalian bisa subscribe channel ini Dan jika kalian tertarik untuk menonton video-video game penghasil lucuan Kalian bisa cek di video kami sebelumnya Oke, okay, kita langsung saja ke topiknya guys Nah guys, ini saya baru buka aplikasi Playstore Dan ini saya ketik crypto game guys Nah ini di tahun 2021 sampai sekarang itu Perkembangan crypto game itu sangat guys ya guys Sebelumnya saya mau menjelaskan juga Kalau crypto games itu adalah suatu game-game aplikasi yang bisa menghasilkan crypto Nah mungkin ada yang bertanya itu apa nggak rugi perusahaan gitu ya ngasih duit free kepada pemain ya nggak semua crypto game itu free gitu jadi ketika kalian mau bermain game crypto kalian tuh harus mendeposit crypto kalian untuk membeli item di dalam game tersebut agar kalian bisa mendapatkan earn cryptonya balik gitu ya guys ya jadi tidak semua itu gratis dan ini saya akan mereview beberapa game yang menarik di di Play Store ini ya guys ya. Ini saya coba di Crypto Byte. Saya belum pernah bermain game ini guys, tapi kalau dari kelihatannya kelihatannya ini game farm bertema Metaforce gitu ya guys ya. Ini seperti kalau kalian tuh pernah main apa ya? Harvest Moon ya, Harvest Moon ataupun game-game yang menanam itu ya. Itu sama gamenya gitu dengan ini, tapi ini tuh menghasilkan crypto gitu. Jadi Mungkin metode permainannya Kalian menanamkan benih Menggunakan uang kripto Dan kalian mendapatkan uang kripto Setelah benih itu panen Tapi mungkin koinnya tuh yang didapat Koinnya beda dari Koin yang dibutuhkan saat mau Menanam benih gitu ya guys ya Oke kita lanjut aja yang kedua Ini Crypto Pop Nah ini Crypto Pop ini seperti biasa ya Ini udah familiar sekali Mencocokkan warna yang sama tidak udah biasa ya Dan yang ketiga kita ini aja lah Crypto Dragon, nah ini Crypto Dragon ini menarik banget guys saya belum pernah main game nah, tapi kalau yang saya lihat ini ini ekosistem dari Crypto game ini itu menarik dan banyak banget ya guys ya kalian bisa coba aja gamenya dan dari reviewnya pun ini reviewnya lumayan bagus 4,5 bintangnya dan memori hanya 67MB jadi kalian bisa aja coba untuk game game-nya, guys ya dan yang ke ini banyak banget nih ya. Banyak banget. Banyak banget. Nah ini aku, ini aku belum pernah main game ya. nih guys mungkin di video berikutnya kita akan bermain game ini guys ya. Ini seperti game crypto trillionaire. Ini kita itu kalau dari judulnya nih yang aku baca ya. Main cryptos and build your affairs. Oke. Okay. Jadi ini kita harus memining crypto dan kita bangun kerajaan kita. Kekayaan kita ya. Jadi seperti ini tuh pekerjaan kita mining doang gitu bisa dapat cuan gitu ya guys ya. Jadi manajemennya gimana gitu biar kita bisa mining dan mendapatkan cuan yang maksimal. Nah ini video, uh, Ethereum game ini video videonya ada di video kita sebelumnya. Kalian bisa cek aja. Ini menarik juga ini seperti mining coin Ethereum tapi nggak tahu ya bisa withdraw atau enggak. Tapi kalian bisa coba aja karena di situ tidak diminta deposit. Jadi free gitu ya. Jadi why not gitu kita coba dan ini war of end nah ini blockchain ya, ini perang-perang semut ya nah ini earn crypto juga tapi sepertinya ini game itu berbayar gitu guys jadi kalian bisa coba aja dan banyak banget game-game crypto yang ada di playstore jadi kalian bisa coba satu persatu kalau game masih gratis ya udah coba aja tapi kalau berbayar pastikan untuk kalian analisa terlebih dahulu guys oke okay, guys Oke mungkin cukup segini aja video yang akan saya share. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan jangan lupa untuk share ke teman kalian yang tertarik dengan game-game penghasil cuan seperti crypto. Dan ditunggu untuk video kita berikutnya sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.